Oke okay, kembali lagi dengan saya Cien Kali ini kita akan membahas tentang kaca tempered Tetapi yang lengkung Bukan yang rata tapi yang lengkung nah kaca tempered bisa dilengkung, jawabannya bisa tetapi yang penting itu kita harus ada diameter dan jari-jarinya tergantung ke be uh, ketebalannya berapa dan jari-jarinya itu berapa langsung aja hubungi hotline kita untuk konsultasi soal ukuran dan uh, ketebalan kaca tersebut nah kita langsung aja ke produk kaca tempered yang melengkung nah di depan saya sudah ada kaca tempered yang melengkung kita bisa lihat ya, memang ini kelengkungannya ini gak terlalu melengkung ya ini semua uh, bisa disesuaikan dengan kebutuhan jadi kelengkungannya itu yang penting ada jari-jari dan diameternya saja, kaca tempered yang dilengkungkan, apakah kekuatannya itu sama? oke, okay, jadi berat saya sekarang di 57 kg kaca ya bukan karena saya terlalu tahu soal kaca jadi saya berani sebenarnya saya juga ada rasa takutnya dengan kaca tetapi saya karena yakin dengan kekuatan kaca tempered ini maka saya berani uh, menginjak di atasnya dan bahkan saya berani sedikit meluncur ya Oke, hey, nggak banyak, lumayan takut juga. nih Karena kaca tempered bukan berarti kaca yang tidak bisa pecah, bisa pecah. Cuma kekuatannya sudah ditingkatkan. Jadi ya kalau ada kemungkinan pecah ya ada aja ya. Coba kita lompat ya. Agak tinggi. Cukup tinggi ya. Jadi uh, kacanya emang uh, sudah dikuatkan, walaupun melengkung dia sudah dibuatkan mana kalau kita mencoba kekuatannya dengan dilindas oleh pedang masa, oke? Okay. saya meloncat di atasnya kemudian uh, mencoba untuk dilindas oleh uh, kereta kalau kita di medan ngomongnya kereta lebih tepatnya itu honda ya apapun itulah motor atau apalah jadi intinya tadi kita udah mencoba kekuatannya uh, gimana kalau kita benar-benar mau pecahin aja deh karena kacanya kaca ini memang juga memang sebenarnya dibuat untuk video kita di tag untuk dipecahin kita coba deh Uh, boleh tim untuk coba memecahkan ya Oke okay. Oke okay, coba kita ganti palu yang lebih besar Kita ganti dengan palu yang lebih gede Oke, okay, ini palunya lumayan gede ya. Ini memang palu bukan dari plastik ya. Benar-benar dari baja. Nah, ayo. Besi dan baja ya. Oke, okay, kita try. <tuk> Pasuk, apa -apa. Jadi, kembali lagi, memang kaca tempered adalah kaca yang telah kuatkan. strength-nya ditingkatkan, tetapi berarti dia nggak bisa pecah. Jadi tadi kita ada beberapa kali uh, mencoba untuk memecahkan dan yang terakhir kali pecah. Okay. Oke okay, jadi sekian video kita hari ini, uh, kita tutup video kita kali ini dengan jangan lupa di subscribe bagi kalian belum subscribe dan bagi kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan khusus boleh di komen di bawah ini, oke okay? thank you. did <laughs>